serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhaya sepeda leslar, tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini persahabat Ya tempatnya hari ini dan hari Minggu happy weekend buat kalian semua <laughs> mudah-mudahan persahabat ya, di hari yang bahagia ini tentunya kita semua selalu diberikan kesehatan amin unggah pertama persahabat ya, sebelumnya di sini kita lihat aja nih ada sebuah unggah spesial vitamin yang semalam membuat kita bahagia persahabat ya du akhirnya muncul juga persahabat ya, diunggah di oleh Rudi Salim selaku konglomerat sahabat ya, pengusaha mobil nih wow luar biasa tentunya di Alasti dan Kakak bilar ini kalau Kolaborasi bareng, Rudy Salim sungguh luar biasa. Mudah-mudahan saja selalu ada kabar bahagia, kejutan baik untuk kita semua. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan selanjutnya juga persahabat ya, setelah tentunya kolaborasi bareng, Rudy Salim Leslar tentunya ini makan malam bareng nih, bersahabat ya. Tuh, kita lihat nih di unggahan. Yang diunggah oleh akun Lesti Bilar Galeri Unscore Yang mana ini tentunya unggahan dari igasnya nya Bang Fali Akbar Persahabat ya, kita lihat Dede Alasti dan Kakak Bilar Ini lagi makan barang persahabat ya Dan yang membuat kita bangga Lesti Bilar dan tim ini selalu merakyat persahabat ya Perhatikan di sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Fali Akbar Selalu merakyat dimanapun Rizky Bilar, Lesti Kejorak ini suatu kebanggaan untuk kita semua persahabat ya, Alhamdulillah selalu menjadi orang baik, selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang, amin. Masya Allah bangga persahabat yang selalu bangga, selalu bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat persahabat ya di postingan ini, banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans. Ya, ini salah satunya dari akun Instagram meha mengatakan Masya Allah, beruntung banget itu yang satu tempat makan sama Leslar Katanya tuh, cute banget persahabat ya Dan kita salam sama Dede nih Masya Allah banget ya Selalu cantik, selalu tampil luar biasa Membuat kita tentunya selalu bangga melihat idola kesayangan kita selanjutnya juga persahabat ya setelah dinner bareng lesti Bilar dan tim ini bertemu dengan kobas persahabat ya perhatikan ada kok Chris juga di situ. Tentunya membuat kita semakin bangga aja, persahabat ya. Selalu aja banyak orang yang selalu mensupport Dede Lesti dan Kakak Bielarni. Dede Lesti gemes banget persahabat ya, apalagi kita merasa bahagia saat melihat senyumnya dari Dede Lesti tercinta kita nih. Wow, <tuh -tuh> mudah-mudahan selalu sehat ya, buat Bunda Utut, Masya Allah. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun family anuskoleslar23 Ada kalimat kansen juga yang dituliskan ah, Kerja ya kakak bilar, idola kita ini bikin orang-orang traffic mulu nih Dede, ini kerja kakak, kakak tapi kamu menikmati dong Katanya tuh masya Allah pengen bersahabat ya Memang idola kita selalu saja membuat kita bahagia Berikutnya juga persahabat ya, perhatikan di bagian ini Ada unggahan terbaru dari Kobas, ini unggah semalam juga nih persahabat ya. memposting sebuah momen Kebersamaannya dengan Lesti Bilar Dan kok Kris nih, wow Masya Allah, persahabat ya Lagi-lagi kita salopan sama kalimat caption yang luar biasa Dituliskan oleh Kobas Semoga lancar, bisnis baru Di 2021, ya Kak Rizki Bilar, dari Lesti Ciora, Kris Bastian. kira-kira Apa ya tempat kreatif persahabatnya ya Kembali kita, kita, kita dibuat bangga Lestibilar ini membuat bisnis baru Dengan Komas dan Kokris Masya Allah, luar biasa bangga persahabatnya Banyak tanggapan yang sangat positif Dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Rosa underscore Les24lar Bapaknya Leslar yang paling tulus adalah Kobas Basuki Surojo Terima kasih sudah selalu baik Sama Leslar kami Lesla Lovers, mendoakan kobas, semoga sehat terus dan makin sukses. Amin. Masya Allah banget, para Sobat ya. Selalu positif, doa, dukungan, support dari para fans. Mudah-mudahan saja selalu tentunya banyak doa-doa baik diberikan dari orang-orang yang tulus, mencintai Lesti, dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga pak sahabat, ya kita lihat nih kakak Miller ini selalu ada, ting ada tingkah laku yang selalu membuat kita bahagia ya. Ini ada momen saat mereka ingin membuat story nih pak sahabat ya kita lihat aja ternyata Ya, HP nya HP-nya error nih para sahabat ya ada aja kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia sampai tidak elastik ketawa tuh <laughs> luar biasa udah siap-siap body suit story ya error HP-nya tuh katanya tuh banget ya mudah-mudahan selalu bahagia untuk elastik dalam resi biliar nomor ini pun diunggah kembali oleh akun senel putih ada skor ada kalimat Ganson juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Emang ada aja kelakuannya katanya ke persahabat ya Mudah-mudahan saja mereka selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Ke kabar berikutnya persahabat ya kita lihat di sini ada momen ketika dedek lastik kakak Bilar ini lagi pamit pulang ya Waduh membawa mobil lambok nih persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan saja tentunya bisa memiliki mobil tersebut persahabatnya Yuk kita doakan mudah-mudahan keinginan kakak Bilar ini tentunya menjadi kenyataan Amin Ya Rambun Amin ini keren banget persahabat ya Apalagi tentunya membawa istri tercinta yang sangat cantik jelita nih persahabat ya Dede alasi ke Wow, Masya Allah, Tabarakanlah Mudah-mudahan saja selalu sehat Bahagia, selalu lancar Apapun yang dilakukan oleh Idalah kestayangan kita Amin Dan selanjutnya juga bersama ya Bang Wimin akan menginfokan Untuk kalian semua nih warga Konoha bahwa hari ini akan kembali hadir tayang L Cinta Amrila Eslar Tetap lost dia bersamaku spesial Babymoon Turki Jam setengah dua siang persahabat ya Jangan sampai lupa karena Seminggu tayangnya dua kali persahabat ya Hari Sabtu dan Minggu Ini kita harus Menonton wajib kita dukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita persahabat ya Jangan gaskan terus untuk selalu mendukung yang terbaik karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat ya, ada kabar yang sangat membanggakan untuk kita semua di pagi hari ini Kita lihat aja tentu ini ada nominasi Female Singer of the Year Dedek Lee ini satu-satunya penyanyi dangdut yang bersanding dengan penyanyi penyanyi pop ber tentunya kualitas nih persahabat ya nominasi tersebut Dede Lee ini luar biasa sudah ada di posisi kedua di bawah Liodra persahabat ya dengan perolehan poinnya aja tentunya sudah tidak jauh lagi wow Luar biasa persahabat ya Selain itu Kita lihat juga Ada nominasi kolaborasi Of the year Lesti dan ungu persahabatnya dengan lagu Beginilah Cinta Ini sudah ada di urutan pertama Masya Allah persahabatnya Memang kekompakan dari fans sejati Bukan main luar biasa Dan kita lihat persahabatnya Unggahan ini pun Diunggah kembali oleh akun lesti bilar ya, underscore, kalimat caption luar biasa pun dituliskan. Sumpah, kalian keren banget loh, dari selisih 27000 sampai sekarang selisih 16000 yang nominasi kakak juga dari yang di posisi 3 sekarang menuju posisi pertama. Nah, gitu dong guys, Barbar -bar dalam mendukung karya. Besok pagi selisihnya harus makin tipis ya, Masya Allah banget persahabat ya. Tentunya suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan untuk kita semua Dan tentunya nominasi song Writer of Dinger Kakak Bielar juga ini di posisi kedua dan akan menuju posisi pertama Yuk buktikan kekompakan Buktikan kesulitan kita untuk selalu mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita Hingga banyak sekali komentar dari fan-fan base lain. Per dia ya, perhatikan yang di masih akun Lesti Bilar Gallery underscore ini memposting sebuah komentar dari fan base lain. Ada komentar dari akun Putri underscore Selvina 123 ini mengatakan Susah sih ada Lesti, tau kan guys tim Leslar kalau sudah vote habis-habisan. Fakta lo lapangan tapi kita kawal aja Tiara, ada dua kategori nama Tiara tuh. Ini ada salah satu fans dari Tiara Andini, bersahabat ya. Ini tentunya luar biasa bahwa Leslar memang fans base-nya sangat luar biasa. Nah kita lihat ada jawaban dari komentar, mind them, 9022. Iya fansnya udah kayak fandom Korea-Korea banyak Katanya tuh bismillah aja kencingin di nominasi yang lain banget Duh persahabat ini salah satu bukti Bahwa fans dari Leslar memang luar biasa banget di persahabat ya Lesti juara. Yuk doakan selain terbaik. Mudah-mudahan tidak Lesti dan kakak Bilar selalu bisa tentunya memberikan kebahagiaan-kebanggaan untuk kita semua. Amin. Ya robal alamin. Kita masih menunggu kejutan. Kabar baik, kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi ini pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.